baik teman--teman semuanya yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita orang ini menjadi makhluk yang mulia saking mulianya kita kemudian kau nggak acak acakan, senengane bohong, sering khianat, hidup tanpa aturan. Hm. Faladumana ila anfusakum, jangan pernah kau hmm? menyesali, jangan pernah kau ngersula ila anfusakum kecuali dirimu, diri kamu sendiri. Paham? Laqad karramna bani Adam. Allah memuliakan bani Adam. Kenapa kamu nggak jadi mulia? Karena kamu yang menghinakan diri kamu sendiri. Tidak ada kehinaan yang diletakkan Allah kepada seorang hamba kecuali hina itu berawal dari nentang kepada Allah. Menabuh perang kepada Allah. Di saat anda-anda menabuh perang sama Allah, saat itu kau sedang meletakkan hina pada diri Anda. Paham? Kalau waktunya solat, solat. Waktunya jamaah, jamaah. Paham? Batunya ngaji? Ngaji Kiainya udah ngaji Lagi pelaku gelendek-gelendek Caka airan Terus makan Eh hey, hmm? Kalau kamu pengen Dijadikan oleh Allah menjadi orang yang baik Yang profesional Yang hebat Pahami ilmu agama dengan baik Ciri-ciri orang yang punya ilmu agama ah tidak Gama, kacau Ciri-cirinya adalah Hidupnya tidak ada kekacauan sama sekali Di saat kamu uangnya habis Kemudian Kamu beruntak kepada orang tua Kamu minta kiriman sama orang tua Sesungguhnya kamu itu sedang kacau Alias kamu nggak punya ilmu agama dengerin Santri uang habis Minta kiriman hm. Kacau Paham? Hm. Kalau kita benar-benar punya ilmu agama, tentu diletakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebuah kasih sayang yang dahsyat. Ciri-ciri orang yang dicinta oleh Allah <tik> Allah inna aulia Allah sesungguhnya kekasih yang dicinta Allah lah tidak ada rasa takut. belas nggak punya takut sama sekali. Tidak punya rasa takut dengan uang yang habis. Tidak pernah, pernah punya rasa takut di saat uang nggak nggak punya. Dengerin. Ustadz, kalau lelaki itu enggak butuh hat, Ustadz. Enggak butuh lah, tech. Nah, Saya jatina hawa dulu, belum ada. Soft juga masih hidup, tetap hidup. Dengerin. Saya Fatimah Fatima dulu, belum ada pabrik soft tech. Entah bisa. Dengerin. Paham? Hah? Kamu itu. Haa? Sarjana ekonomi yang benar-benar sarjana. Ya, santri itu. Paham? Kalau santri adalah sarjana ekonomi yang benar-benar sarjana, kemudian ada santri yang kacau dengan kiriman, saat itu juga Anda sedang mengikuti Anda. Akibatnya Anda menjadi, ma, pa, uang habis, dengerin kan? Eh, tanyaran. Paham? Ini jauh lebih utama dari kepada kamu belajar arba ini itu nyampe mendelik mendelik Paham? Paham mendelik Nyampe bersusah payah. <tuh> hmm. Dengerin. Eh, jangan kacau dulu. Paham? Eh, malah ngemot permen tak dutuk. Kayaknya ini ke kemeringet malah kalau ngemot permen. <tuh> hmm. Di sini, kami akan mempengaruhi kamu. Supaya ilmu kamu baik. Supaya ilmu kamu baik. Caranya harus menguasai kunci gudangnya ilmu. Ulama-ulama hmm? dulu mengatakan, Miftakul Ulum, Anah wasarfu wal -noh. Kuncinya ilmu adalah Anahmu. Kuncinya ilmu adalah memahami tentang Nahu, Saraflu, Kamu harus punya kuncinya, Kang. Di sana ada gudang yang luar biasa, di dalamnya penuh dengan Mas Berlian, di dalamnya penuh dengan zamrud, di dalamnya penuh dengan Koistimewaan yang dasar. Ada kuncinya, Kang. Kuncinya harus menguasai Nawu Sorof lugot. Apa Nawu? Apa Sorof? Apa lugot? Bahasa. Tulisannya weli. Bisa. Alah, nulis nah, Ada lafadz Kemudian kamu bisa menelusuri dun dan Din bisa menelusuri harokatnya. Perubahan harokat akhir kalimah Namanya nah wuh. Kamu bisa menyelusuri Fafi'il Ain fi'il -fi Kamu bisa menyelusuri tentang perubahan Perubahan Fafi'il, Ain fi'il, Lam fi'il Namanya Saraf. Adalah Fadzad Zaidun, Zaidan, Zaidin Kamu tahu makna daripada Z Itu adalah orang yang namanya Z. Orang yang namanya Z. Ini namanya Jelas Jalastu alal kursi yi. Jalastu aku duduk. Alal kursi yi di atas kursi. Paham? Aku duduk di atas kursi. Di saat saya membaca. Alal kursi yi. Kamu bisa membedakan harokat akhir kalimah. Namanya nah. Hu. Hmm? Kamu bisa membedakan fa'il, -fi Ain fi'il, Lam fi'il Perubahannya Zaidun itu apa? Dari Madi Zada Mundurinya Yazidu Masdarnya Zaidan wa zadan, Masdarmimnya Mazidan Isim failnya Zaidun Isim mafulnya Mazidun Apa itu fi'il amarnya Zid eh? Apa itu fi'il Mundurinya yang kemasukan Lanahi atau terkenal dengan Sebutan fi'il nahi adalah Latazid Kemudian isim zaman isim makannya Majidun, majidun. Kemudian isim makannya adalah Mizjadun. Kamu bisa menyelusuri yang semacam itu namanya sorof. Paham? paham. Belajar rasa kakek paham Paham? Yaudah, walau alam suap. Udah paham? Paham ya? Eh, gue empang. Pertama kali kamu harus menguasai itu. Ini, ini yang saya sampaikan ini Dengerin, dengerin, dengerin Ustadz, kenapa diulang-ulang Ustadz, yang tak ulang-ulang Apalagi enggak saya ulang-ulang eh, Ada teman media sosial mengatakan Masya Allah, Arba'in ini memang bener benar cocok dengan panjenengan Memang sudah ditulis di Logil Mafun Kenapa? Oh, Aruba ini ini metode yang selalu diulang-ulang. Makanya, panjenengan namanya Mukarror. Mukarror pakai kaf. Orang yang selalu mengulang-ulang. Diulang-ulang. Hmm? Saya itu niru gaya ini Gusti Allah. Halo, gaya. Eh, saya niru metodenya Allah. Allah itu kalau... Itu diulang-ulang terus. Bu Akbar selalu Allah gue agber terus, bojo digantiin. Kaujak gusti Allah, jenenge Allah dok. Bukankah Allah itu mempunyai nama sampai sembilan puluh Rahman, Rahimul Malikul Kudusus Sallamul Mu'minul Ma'aminul Azizul Jabarul Muthalihul Barilul <tribes> Misa'ul Wafarul Kharubahul Jagaul Fatakul Alam. Kompetit baca kompetit film macam apa? Asyobur. Nama nih Allah Asyobur, bojo diganti. Allahul Rahman, nanti kalau diul. Allahul Rahim. Nanti kalau asar, Allah malikul kudus. Huh? Huh? <laughs> huh? Allah itu maha cerdas. Allah itu maha bijak. Allah itu maha mengetahui apa-apa yang terselinap di dalam kalbu seorang hamba. Gus, huh? gus, depan sini gus. Gus, gus, Depan sini. lah eh ngarep ngarep tak cili cili ngarep tak cili cili ngarep lah ngarep hmm? Hmm? kamu itu kalau pengen sihat ya, kalau ngaji itu kalau saya tanya itu jari jarinya digerak gerakkan dalilnya mana ustadh dalilnya kalau sholat asyhadu allah ilah ilallah dalilnya itu akan dalil <San> kalau kamu gerak-gerakan ini nanti kamu sehat wal Andong paham Andong? Andong itu kuda paham kuda? kuda kalau lari itu kenceng banget paham kenceng? <San> namanya kenceng kenceng banget kuda itu kalau berlari makanya kalau galap kuda nggak pakai gajah kalah gajah galap kuda nggak pakai kancil kalah kancil, kuda itu kuat tapi sedang. entah kalau galap lari sama kuda Hmm. Hmm. Jadi dibalik kamu Begini-begini itu luar biasa hmm. Metodologi metolog, Metodologi saya itu Cuma nerangkan ini saja sorof luhut. Udah saya eksekusi selama 40 hari Semoga berhasil Allah, <tik> ha -ha. Hari semakin hari Bukan semakin bertambah Justru kontrak hidup kita semakin Berkurang, berkurang, berkurang Berkurang, berkurang. <tik> Bukannya umurmu itu menjadi 15 tahun enggak. Tapi justru kalau umur kamu nyampe 17 tahun. Kontrak hidupmu tinggal 2 tahun. Kenapa kamu masih liha-liha? Hmm? Kenapa kamu masih liha-liha? Tidak ada sebuah pekerjaan yang paling utama dan harus diutamakan. Kecuali, kecuali. Sebagaimana yang disabdakan Rasul. Khairukum man ta'allal man kur'an wa'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah. Man al -Quran, yang belajar ilmu agama wa dan mengajarkan ilmu agama al Rasulullah kalau sudah mengatakan khair hukum itu tidak hanya sekedar khair, tidak sekedar baik di kelak di akhirat saja tidak tapi baik di dunianya baik ekonominya baik rumahnya, baik mobilnya tutup-tutup, no. saya ngajar terus no. mobilku kinclong-kinclong orang mau kuidol di tangan berbondong-bondong nak perlu ono helikopter Nalmubelo Nah perlu pesawat-pesawat nah perlu pesawat -pesawat nah perhotel rodal Pesawat tempur Wono eh? kayak yang gak gak gak gak gak gak gak gak gak gak gak Iyo kalau kelak masuk surga, dan ya, nggak kelak masuk neraka. rekosomu dua kali. Di dunia rekosau masuk neraka. <laughs> kalau di dunia bahagia kan besok mamanya masuk neraka. Kan wis pernah. Bahagia. Nggak hmm? hmm? ada ceritanya orang yang bahagia di dunia kelak di akhirat susah. Nggak ada. Hmm? Mana dalilnya? Dalilnya lahumul busro pilih hayat di dunia wal akhirah orang-orang yang bahagia di dunia kelak di akhirat juga akan bahagia mereka-mereka hmm. yang ada di tempat-tempat karaoke yang tempat-tempat lokalisasi yang di tempat-tempat eh, di tempat-tempat itu tempat-tempat eh, maksiat itu kelihatannya bahagia yang asli dia sedang meronta kalau nggak percaya begini hmm. di malam hari jung, jung, jung, jung, jung. di pagi hari udah saya dongelui kalau enggak percaya saya terus sering ketamuan PKPK, PK, paham PK? P, PKI, orang PKI, pekerja karaoke itu loh, si lo, bilang, Saya itu pernah kedatangan pekerja-pekerja di tempat-tempat diskotik gitu. Apa? Apa sih Apa keluhan mereka? Soal Su, suaminya begini, anaknya begini. Memang kalah kabut. Nah, mereka bahagianya sekedar mencotat-mecotat teto. Yang asli sengsara dia. Hah? Bahagia kamu yang tidak pernah punya uang. Huh? Orang itu kalau sudah bisa menikmati di saat fakir maka di saat kaya itu sudah terbiasa bahagia. Barang siapa yang di saat fakir tidak bisa bahagia, kamu nanti kalau kaya, pasti sengsara kau. Bangun tidur, ngeluh. Asami, mobilku kotor kapil. Eh? Eh? Jalan, pembantuku nyapunnya kurang resik. Ya emang seperti itu. Itu potongannya dulu di waktu fakir itu meruntai Makanya kaya lah hmm? Coba lihat ini metodenya saya cuman sedikit membahas tentang nawu sorot luhut. Apa nawu? Apa sorot Apa luhut? Ilmu itu ada dua. Ada kalanya bil kolam. Ada kalanya bil kolam ilmu itu ada kalanya yang ditulis dengan pen ada yang tersimpan di dalam kolbu yang perlu ditulis di pen adalah yang di waktu di arba enggak ada silakan anda tulis kecuali kamu-kamu yang hafalannya kuat kemudian gak perlu ngapa nulis-nulis, -nulis. percaya gak? ya kira-kira ya. tulisan Nahwu adalah perubahan harokat akhir kalimat bisa abadi nyampe kamu mati bisa nggak? Ya. Bisa enggak? mantep mantap ngono loh. Bisa enggak? Nah, kalau bisa enggak perlu ditulis. Hah? Makanya Rasulullah itu orang yang paling hebat. Di saat Rasulullah belajar sama malaikat Jibril tidak perlu bawa pen dan buku. Karena Rasulullah punya hafalan yang jitu enggak seperti sampeyan. Sampeyan ini rojim. Sampeyan diulang-ulang hafal, hafal, maju lupa ustaz <tosan> metodenya ini metodenya ini, ini ini cuman ini doang cuman ini doang cuman ini doang cuman ini, ini doang ini sangat mudah pertama kali kamu harus bisa mempengaruhi otak kamu mudah, Pak, mudah Muda itu adalah kekasihku Paham? Jadi saya itu sitimah muda Mudah muda sekali <guluh> Paham? Kamu harus bisa mempengaruhi pikiranmu nah, Hidup ini muda, Hidup ini kaya Hidup ini alim Harus bisa mempengaruhi pikiran kamu Kalau kamu bisa mempengaruhi pikiran kamu Maka Wa inna limri'in mana orang itu akan dihidupkan oleh Allah apa yang terbenak di dalam akal dan hatinya bila kamu terbenak adalah orang fakir maka siap-siap kamu akan difakirkan oleh Allah nyampe kiamat kau tapi kalau kamu pikirannya kaya, alim, hebat, sukses, istrinya anting jelita, suaminya gantung irungnya nyampe pinokio Insya Allah kau akan dihidupkan oleh Allah seperti itu. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan dihidupkan oleh Allah. Apa yang terpendam di dalam mata hatinya. Di saat mata hatimu mudah, semu semuanya akan dimudahkan oleh Allah. Nahu syaraf itu ilmu yang sangat mudah. Disampaikan satu hari katam. Paham? Ya. Yang lama ini gak yanilu gak yanilu. Percaya Yang aslinya lah mudah. Eh? Ilmu Nawusorof Luhut itu Cuman di satu katamu. Ini doang, kalimah apa kalimah? Apa kalimah ucapan yang satu? Apa kalimah Hepal? Ucapan yang satu, ucapan saya melihat kamu dengan mata. Saya melihat kamu dengan mata. Ini namanya kalimat: setiap satuan, satuan kata. Namanya kalimat: saya satu kata, melihat satu kata, kamu satu kata, dengan satu kata, mata satu kata, satuan kata, -satuan, -satuan, satuan kata. Namanya kalimat: apa kalimat? Hafal, <tuh> <Hebal? tuh> diwirit, diwirit, diwirit, dan... Kalimat adalah, satu, kalimat adalah ucapan yang satu, kalimat adalah ucapan yang satu, kalimat adalah ucapan yang satu, kalimat adalah ucapan yang satu, kalimat adalah ucapan yang satu, ucapan yang satu, yang benar-benar ucapan yang satu, yaitu Allah Makanya Jebeng Bayi, di waktu lahir, cengir langsung mereka menyebut kata Allah Cuman kadang-kadang telinga kita yang error, sehingga ngertinya, eh, cenger, b, suaranya b, suaranya b, Owe, Owe, b, Halo, meyong-meyong. Halo, halo. Kau yang tak tahu, tahu lahir. Dia lali hape. Rintian jabang baji itu adalah penyebutan asma Ma Allah. Huh? Di saat ada orang susah, kemudian mereka menangis. <tuh> suara hak selalu dikumandangkan hu hu gitu. Hu la ilaha illallah. Kalimah yang benar-benar kalimah itu yang asli Allah. Allah itu adalah kalimah, Allah itu adalah kalimah. Kalimah adalah ucapan yang satu. Paham? Uh, oke. Okay. Kalimah adalah ucapan yang satu Kalimah di mana mana di pondok manapun Di kitab manapun, kiai siapapun Anggir kalimah Mesti ada tiga nggak pernah lebih dan nggak pernah kurang Kalimah ada? Sebutkan Apa isim? Apa fiil? Apa huruf? Coba Saya, ber, saya berdiri Melihat kamu dengan mata Saya kalimah Sebab. Ah. Saya itu namanya siapa? Nama saya Saya itu namanya orang yang ngomong Namanya orang yang bicara namanya saya Tayam saya? Ah. Saya berdiri Berdiri kalimat ah. Kenapa fi'il? Ah. Saya berdiri melihat kamu saya berdiri melihat melihat kalimah sebab pekerjaan melihat kamu kamu kalimah sebab kamu itu namanya siapa kalau nama orang yang dibicarakan namanya dia orang yang diajak bicara orang yang diajak bicara namanya kamu paham Makanya kamu itu punya nama. Nanti kalau ditanya orang siapa nama? <laughs> kamu ngaji bisa senyum toh awal keberhasilan. Paham? Ngaji itu jangan mencucam mencucu Paham? Kemarin gempa bumi ada cici anjur. Kenapa berubah gempa bumi ada di almubarok? Huh. Hmm santri itu kalau diajar gak bisa senyum alamat ini alamat bodoh mengistikomahkan kamu kalau pengen cepat pinter caranya tuh, caranya itu yang bahagia yang seneng ngaji itu yang seneng masya Allah saya itu kalau ngaji itu santri-santri udah mecucu-mecucu itu saya males tapi kalau santri itu senyum semua masya Allah gak lupa-lupa jam dan lupa lelah ya. Coba saya berdiri melihat kamu dengan mata dengan kalimah. Sebab dengan mata biasanya dengan itu tidak ada barangnya. Ia ya tidak nama, ia ya tidak pekerjaan, namanya dengan mata kalimah. Sebab paham, elegan, gampang Kalimah isim Kamu telusuri kitab apa saja Dari Sabang sampai Merauke Salam dunia kamu teliti Kamu belajar di pondok manapun Dikiyai siapapun di Dimacayai siapapun Belajar di Indonesia, belajar di Timur Temah kan Kalau perlu belajar menikmati. Kalimah isim itu ada dua Sebutkan Apa Murab. Apa Mabni. B.E. Sebutkan Apa Mabni Apa Murab Kalimah murob, salam lamanya. Teruskan oleh kamu ditanya Kamu diam teruskan Ciri-ciri orang bodoh Kalau ditanya tidak mau menjawab Atau menjawab Tapi cangke merah gerak belas eh, Khawatir Khawatir kalau suara kamu habis gitu. You know. huh? Saya Sa setiap hari gembor gembor nyatanya. Huh? Hmm, dengerin. Hmm. Jadi metode al-arba'in finahwi wassarfi wal-lughat. Metodenya ada? Metode arbain ada? Sebutkan. Metode arbain yang berupa isim yang murah, bagaimana caranya? Dengan cara melihat lafaznya, lalu kita coba apa? Murah atau mabni. Sebab apa? Alamanya apa? Sebab apa? Mari bata to nagi roh. Bab apa? Si apa? Bina apa? Majunya bagaimana? Paham. Ini semua ini materinya cuman sedikit. Buka pada halaman kedua. Di kedua itu ada materi arbain. Ustaz kenapa panjenengan ngajar oh, diulang-ulang biar keramat? Al-istiqomatu khairun min alfikarama. Orang itu kalau mengulang-ulang secara istiqomah maka akan cedul banyak keramat, banyak kemuliaan lebih banyak daripada seribu gramat. Nara percaya coba sampai nunggu wajib diulang-ulang terus mebur mebur sih man, mebur. Apa percaya piti kan? Heh, masih coba mebur. Heh, kayak ngipit kan planet Pluto. Heh, heh, kita tekan Merkurius. Heh, heh, heh. Buokong lah kan nempel. Sirai masih jungkel. Materinya ini cuman ada 13, 13 itu angka yang sangat hoki, 13 itu hari kelahiran saya pada tanggal 13 13 saya dilahirkan oleh Allah pada tanggal 13, 13 itu satu adalah lambangnya Allah adalah satu. Tiga adalah Islam, Iman, Ihsan yang selalu tertancap di dalam kalbu kami Saya dilahirkan oleh Allah pada hari minggu Minggu Pon, Pacet nih gue nih Karakter lelaki yang lahir minggu Pon, dang, dang, dang. <laughs> Pacet, Pacet. Pacet, ini kiprin perintah Nanti lakoni loh, <laughs> Pacet, Pacet, Pacet. Udah, udah. Pacet, baca aja, pak ba. Mana? Oh. Selamat. Menurut Menurut Prim Menurut Primbon Jawa, hutan Minggu Pon memiliki Neptu yang cukup besar yaitu 12, minggu 5 dan pon 7 dengan Neptu yang sangat besar itulah maka weton minggu pon memiliki jiwa hidup meliputi watak Kelahiran kelahiran weton minggu pon juga memiliki watak aras kembang yang berarti memiliki pesona daya tarik terhadap lawan jenisnya Watan, watan Menurut Primbon Jawa Kelahiran Minggu pun memiliki sifat dasar Seperti bumi, kapetak Yang akhirnya terlahir dengan gigi dan keras Sifat baik Yang dimiliki weton tersebut Memiliki sifat yang rajin Tidak takut menghadapi rintangan Tidak takut Tidak takut tidak takut menganggur dan kuat menderita. Santai enggak santai. Halo wong Jawa kok. <laughs> itu tang itu 13 itu itu, Itu hari kelahiran saya. Makanya nanti kalau pas kelahiran saya tanggal 13 bulan Mei. May itu bintangnya Gemini namanya. Gemini itu cuci ya. <guluh> Makanya kamu kalau belajar sama saya harus cetet tak gitu. oh, tinggal. Ya. <guluh> itu materi Arba'in itu ada 13 belas. Eh, materi Arba'in ada 13 belas. Eh, coba lihat pada halaman kedua coba. Materi Arba'in ada. Sebutkan. Waidah kalimah korob Itu paling. Untuk apa Ustadz? Udah harbain saya itu mantra Kalau kamu hepalin terus menerus Maka ada istimewa Ada keistimewaan Nanti kamu akan merasakan Nanti kalau sudah Sudah hepal Kalau belum hepal Belum bisa merasakan Makanya syaratnya hafal dulu saya sudah apa lo oh nggak merasakan Ustadz? Ah, kurang hebat berarti ya? Kalau Ustadz nggak puisi, lo kok nggak puisi? Lo sing penting kan kau pemesapal? Hah? Coba tengok deh hafal dulu. Nanti kamu merasakan kamu. Oh, saya ini merasakan? Merasakan ada sesuatu. Hmm? Kamakola syahrini, sesuatu. <laughs> Nah, ini metodenya ada Metode 13 itu di Dibagi isim, fiil, khorob Isim mendapatkan? 11 Fiil mendapatkan? 10 Khorob mendapatkan? 5 nah, Jadi isim materinya ada 11 Fiil 10 Khorob 5 Sebelas ditambah sepuluh ditambah lima Sama dengan? Paham? Paham. Ini, ini metode ini untuk menjelajah Nawu, Sorof, Lugot Yang Nawu materinya ada? 6 Yang Sorof materinya ada? 6 Yang Lugot materinya ada? 1 6 ditambah 6 ditambah 1 Sama dengan? 13. Materinya Nahu itu ada enam. Sebutkan. <San -tian> Nyampe itu, itu ditulis sih Santri mau doa untuk kita, peo wanyir kok nontulisannya 13. Loh dia tidak kreatif, tidak disiplin. Potonganmu lahirin di solo solo waki. <laughs> Kamu lahirmu hari ya, apa kang? Kan? Senin waki ya. Betul ya Senin waki. Solo solo waki. Solo solo waki ini lahirin ini pelet. Lahirin mak lampir lagi sundel bolong ya. makanya nati no seloso itu jangan melakukan bepergian. jangan melakukan ini tuh ini tuh itu ya almu buerok itu pergi hari selasa saja bisa iso berubah jadi wali-wali. weli ya percaya nggak percaya. <laughs> Oke okay. huh? Materi Sorof itu dari dari dari Sigot dari sigot. materi Sorof ada Nam. Sebutkan sigot. Bina, eh. hmm. Materi Lugot ada satu. Apa? Nam mak cara cara mencari makna ada di beberapa tempat dua satu kamus dua google satu kamus dua google makanya di sini mondok pakai hp wajib ain paham apa wajib ain perkara yang harus dilakukan ibadah kalau tidak dilakukan dosa besar <laughs> Haris pakai HP. Kalau kamu pengen cepat pinter atau pakai HP, udah lanut aku. Santri-santri yang ngajinya enggak pakai HP itu lama ngalimnya. Ngalimnya lama. Kalau enggak percaya, putihkan. Ini kan cacili. Kamu kan cagedih. Kamu kamu membawa HP, sebuah buku, membawa kitab. Ini membawa HP. Tak bedai 950 ribu 758 kali ngeluhi sama anu. percaya enggak? bikin nge-HP, kira-kira cepet mana aja Pak? HP kamu tak suruh nyari rumahnya Ahmad ada di Tuban, RT1, RW2 huh? jalan cinta huh? gang <ganger> gang cermen desa <ganger> Itu, kalau kalau pakai manual akhirnya ada perapatan mudun tako. ini berjalan terpewana tapi yang beberapa langsung kiri, belok kanan maju ke depan salah, salah, salah, kembali lagi kembali lagi kanan maju terus, 300 meter ada perapatan, belok kiri belok kanan, kamu goblok betul-betul ngayel Pakai hp itu marah cerdas Sekarang orang sekarang Sama orang zaman dulu Rata-rata cerdas sekarang Siapa ngomong ini gak cerdas sekarang? Bahkan saya berani ngomong 700 tahun yang lalu hmm? Kalau saya berani ngomong Islam sekarang ini maju pesat Islam sekarang ini maju pesat Ini nanti akan terjadi Di Roma sana banyak masjid di Jepang, di Rusia banyak masjid. Hmm? Islam ini nanti toh maju pesat. Ini nanti akan terjadi banyak orang pakai cadar di mana-mana. Tidak cuman orang Wahabi saja. Wong NU do cadaran kabeh. Wong NU do cadaran kabeh. Heh. di wong yanun sapa? Shopee <laughs> <Sopim>, di Shopee. <laughs> Islam sekarang ini maju pesat. Percaya gak? Ya. Zaman dulu itu kalau ke pasar jarang orang pakai kerudung. Sekarang ke pasar banyak orang pakai kerudung. Percaya nggak? Ya. Hmm? Kemarin jalan-jalan ke kota Demak, uh, sarungan KB Percaya gak? Ya. Nah, Di Demak cari orang nah, sayaan pendek udah sulit itu. Sekarang ini ada PKP -PK, kayu lagi jilbaban pakai gamis. Sep bahkan nggak sedikit mereka yang pakai cadar tapi pun abis melebur tempat karaoke lagi dilepasin, Lui, artinya kan Islam maju pesat ya? eh? Lui, maju pesat nyampe di tempat-tempat karaoke banyak masjid banyak musola di mal-mal banyak masjid banyak musola luar biasa lu. Islam ini maju pesat kan, ini nanti semakin semakin tahun semakin tahun Islam semakin hebat bahkan ini nanti akan terjadi pondok pesantren lebih maju daripada sekolah umum. Ini perkembangan ini 700 tahun ke depan. Ini 700 tahun ke depan itu memwaju pesat. Hmm? Umur kamu berapa ribu? <laughs> Jadi Islam itu begini, Islam itu begini. Malah cantik Maju mundur, maju mundur Ini Dari kelahirannya Rasulullah Kedepan 700 Mengalami maju pesat Cus, Islam maju pesat Setelah 700 700 ke depan lagi Mengalami mundur setelah itu, 700 tahun ke depan mengalami maju. Sekarang ini tahun 1440. Berapa? Empat. Ini angka ini kira-kira masuknya di sini apa di sini? Maju apa mundur? Maju. Kita orang hidup di tahun kemajuan Islam Allahumma amin Alhamdulillah Islam maju ini ini nanti akan terjadi pejabat-pejabat konglomerat kalangan santri dari ketua RT nyampe lurah nyampe camat nyampe bupati wali kota gubernur presiden kalangan santri Allahumma ini nanti akan terjadi Indomaret alfamaret sahamnya dibeli santri semua Carfour, eh, Paragon, eh, eh, Ramayana si ratu beli santri semua. Ini nanti akan terjadi santri-santri kalau bepergian mobilnya gaya-gaya. Harganya paling murah 50 miliar. Nanti akan terjadi ada bank halalalan Toyiban. Banknya para santri tidak perlu ada bunga dan tidak ada debt kolektornya. Eh, santri-santri suge-suge kabeh, ratan-ratan Jalan raya kalau sudah dikuasai sama santri dipasang lip kabeh. Jadi kalau ada orang jalan cukup diam aja. Hah? Ini nanti kalau sudah dikuasai para santri. Uh, setiap kampung-kampung semuanya jalan-jalan dipasang AC semua. Minimal AC rihi. <laughs> Pasang AC semua. Paham kan? Ini, ini, ini kita masuk di zaman maju kan? Kalau pengen maju caranya caranya ngajinya pakai HP, pakai tablet, pakai eh, iPad, paham gus? Besok nak kamu ngaji tuh gus, semua santri pakai HP semua, maju besar. Kalau nggak percaya buktikan, loh. Yang menurunkan virus corona gus di ya Allah, percaya nggak? Yang menurunkan virus corona gus di ya Allah, gede virus corona, ibu-ibu yang tadinya nggak paham zoom meeting, ibu-ibu yang tadinya nggak punya HP, punya HP-KB Pak belikan HP lah Pak anaknya Pak loh. sampai di rewangi adul-adul sembarang kali deh, demi HP sekarang ini masa Allah, semua orang itu HP itu bagian daripada organ tubuh percaya nggak? pergian istri ketinggalan di rumah nggak jadi masalah. Kalau HP yang ketinggalan bermasalah, paham nggak? Kita dibenci sama istri nggak masalah. Istri meninggal kita ya nggak masalah. Tapi kalau ditinggalkan HP bermasalah. Ditinggalkan istri selama punya HP banyak istri calon calon istri di HP. <guluh> kalau ditinggalin HP bisa ruwet percaya ya Ini zaman zaman teknologi ini. Hmm? Mungkin saat ini banyak para kiai-kiai yang ngecam suara saya. Tunggu 10 tahun yang akan datang. Pondok-pondok yang tidak menerapkan pakai sistem teknologi akan ditinggalkan oleh umat. Hmm? Wali santri-wali santri tidak bisa mengontrol anaknya di pondok. Akibatnya pondok-pondok yang melarang santri-santri bahwa HP, akibatnya melakukan kecurangan, melakukan kekhianatan akibatnya terjadi kriminalisasi para santri tidak terespos tapi kalau semua pakai HP semua seorang kiai gawani, ngamlengi kiyai, murid gawani, percaya nggak ini aku ngamlengi santri itu disuting santri gabu ya, jadi viral nasional eh? tapi kalau seperti ini kiai ini hati-hati gabu antar santri hati-hati gabu tukang dapur masak yuk hati-hati ngunak mangani lainak disuting karo santri kirim ke wali, wali santri, maaf Ma kamu ngomong ini sabar nang. Lu sabar piye mak, makannya cuman gini mak, sabar. Kowe mondok ning al album baroke ora mbayar. <laughs> Kena prank kamu ya. <laughs> Pam. Oke. Okay. Ini materinya cuman ini ini saja. Huh? Ini nanti, ini nanti coba. Ini nanti setiap ada kosakata ini materinya ini contohnya Wa ayyaku wa yakuna, wa yakuna wabu oh. Huruf atop itu diarbain halaman berapa? Oh. Pada halaman 6 buka buka halaman 6, buka, halaman 6. di halaman 6 itu membahas tentang huruf benar? Oh. Huruf ada berapa? Oh. Sebutkan. Mabani maani ma ma apa Mabani ma apa maani, huruf <Sing> maani ada, <Sing> sebutkan huruf Maani, huruf Maani, huruf Maani Ma itu huruf yang punya makna, itu biasanya untuk karakternya, ada yang satu hurufnya, ada yang dua hurufnya, ada yang ada yang, ada yang, <Sing> nah, yang satu hurufnya contohkan, apa faidahnya, Mbak, dua faidahnya. Tiga, faidahnya empat, faidahnya lima, faidahnya itu satu dua tiga empat itu tuh, macam-macamnya itu, macam-macamnya kalimat huruf ada 16 enam itu. Nomor dua itu kan huruf atop, ya enggak? Ya. Wawu itu termasuk huruf ya. atop di situ di halaman 5 huruf. Sepuluh sebutkan. Kamu kalau pengen cerdas atau dikirikan ininya, paham kan? Mungkin pertama kali kamu kiku, paham kiku? Kiku kiku, paham? Kaku kaku. Tapi kan nanti kalau sudah terbiasa atau refleks. Ngantuk-ngantuk lah gini Ini itu ada sarap menuju hati. Percaya Makanya kalau orang sakit hati, mesti gini-gini. Kamu itu pembohong. Kamu itu telah janji. Mesti gini. Gak mungkin. Kamu itu. Gak mungkin gini. Alah gak mungkin gini-gini gak mungkin. gini ini gak mungkin. Pasti begini. ya. Makanya ada orang foto. Selfie pasti begini, begini, ya. ini tanda hati, begini itu ada dua makna, satu tanda cinta, saya dan si dia, tanda cinta. Makanya kalau ada orang foto selfie ini seneng-seneng berarti orang itu sudah punya kekasih. Nomor 2 foto seperti ini artinya dia siap dimadu. Makanya nanti kalau kamu Pengen cari calon istri Kedua ketiga caranya cari perempuan Sing seneng putus selfie ini <tort> Tertuduh <tort> Oke okay. Jadi wawu ini kalimah huruf A? Tof Sekarang begini kita lihat coba Kita lihat wawu kalimah Diterangkan pada elemen 6 Tanda-tanda kalimah huruf Tanda-tanda kalimah huruf Di halaman ketiga itu Tidak patuh tanda-tanda kalimah isim dan fiil Kalimah huruf selama-lamanya Apa mabni? Taulang-taulang-taulang tau ulang, tau ulang. Coba, bu, bu Kalimah Sebab Mabni Murab Sebab? Mabni apa? Kenapa mabni fatkah? Harokat akhir kalimahnya difadha. Ala mabni apa? Kenapa mabni sukun? Karena alif hukumnya sukun. Bukan harokatnya sukun. Ya kalau ala harokat, harokat, harokatnya sukun, ala ngun itu mbak. Huh? Ala gitu Alif hukumnya sukur Kemudian ala Ala itu huruf apa? Yes. Huruf jir Ada berapa? 9 yes. yes. Diterangkan pada halaman 3 6 10 10 Huruf jer diterangkan pada halaman 3 6 10 di halaman ketiga, coba lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, di halaman tiga. Di halaman tiga, apa kalimat? Kalimat ada? Sebutkan. Apa isim? Fiil? Huruf. Tanda-tanda kalimah isim ada? Sebutkan. Apa tanbin? Ada berapa tanbin? Sebutkan. Contohkan. Yang al contohkan C sebutkan Contohkan Huruf C rada Sebutkan Paham Gus? Disini tuh santri pinter kabwe Arbain itu tuh apal kabwe Awet biasa nyampe buntu paham? Jadi saya di sini ngajar cuman kamu berempat toh, paham? Gak ada yang lain, paham? Makanya kamu yang sungguh-sungguh. Yang penting hafal, paham nomor 99, paham? Yang penting hafal, paham nanti di rumah nggak apa-apa, hah? Ada. Hmm. Jadi yang yang penting kamu hafal, penting kamu hafal dulu. Hmm. Nanti insya Allah. Hale manusia itu cerdas manusia itu manusia itu paham. Hmm? Kamu sih marahi pacaran lu sobo, pelajaran ini prek grup tk smp neng sma nyampe perguruan tinggi nggak all dia pinter-pinter pacaran, nong Siapa siapa yang mengenalkan kamu pacaran? Allah Subhanahu Wa Taala. sing latih kedip-kedip lu sobo. Hai singlah ngeliatnya bebanan, sopo, makanya ini uh, pemahaman pah itu Gusti Allah. penting kamu hafal dulu, itu dia paling itu, Heh? itu kurikulum itu ada 19 belas dia paling, nanti gus anu nanti kirimin anu video videonya, video apa itu helaman pertama nyampe terakhir, nanti dipelajari. Di sini pondok sini bebas, bawa HP, bawa televisi, bawa kulkas, bawa AC, enggak perlu bawa magicom, pecjir. Enggak eh? perlu bawa traktor ek, ekstra kulkas. <laughs> bawa desser apa-apa. Pondok sini bebas. Sing penting ojo diri gue tok. Bebas pengen bawa apa bebas. Cuma enggak boleh main game. Kenapa ustadz pokoknya ngono, kata ustadz main game marai cerdas, ah. <laughs> pokoknya jangan, jangan, kau kau nggak ada waktu yang lebih penting aja, ya dibuat itu, hmm? Hmm. itu di situ, di situ huruf jer itu, itu dalam pembahasan nomor 6 itu. Dalam pembahasan nomor 6, semua kalimat huruf itu yang mempunyai ta'alok huruf apa? C. berapa? 7. Buka halaman 7. Sungguh beruntung ada seorang santri yang bodoh. Lalu, belajar di tengah-tengah komunitas santri yang alim-alim. Kenapa beruntung? Barai cepat pinter. Kamu kalau pengen cepat pinter, ngajinya baring-baring ke ruang alim-alim. Cepat Alim, makanya belajar yang paling cepat itu caranya itu, sing alim kumpulkan sing bodoh, budu. bodohnya cepet pinter tapi kalau sama belajar kumpul bareng-bareng wong -bareng bodoh kabeh ya kelamaan, percaya gak? Hah? yang pak yai yang ropingnya, mondok patang puluh dinok, langsung, langsung pinter langsung walah santai santi yang lain Hah? Hah? itu di situ itu di halaman ketujuh ada pembahasan namanya talok apa talok? <tuk> Kang-kang kan. Hubungan. Talok itu hubungan. Talok ada? Sebutkan. Apa kos? Apa am? Talok kos kembali pada? Talok am kembali pada? Takaroh atau kainun? Itu yang punya ta'alluq hanya kurup cer saja. Selain kurup cer enggak punya. Kemudian setelah membahas ta'alluq kemudian membahas tentang faedah. Apa faedahnya min? Ida. Itu diterangkan pada halaman 3 dan 10. 10 11. pada halaman 3 dan 10 itu ada keterangan. Apa faedahnya min? Kitada. Ila. Ida. An. Ala. V, rubah, indik, indik, no, indik, indik, ojo bentar bentar, ojo bentar kalau bentar kan pada akhirnya kan begini, itu masuknya di HP itu nggak kenceng, supaya kenceng dideketin, supaya supaya kenceng, supaya anu nggak ganggu warga caranya diindik indik ke volumennya. oh operator kacau. <laughs> Apa faedahnya min? Ila. An. Ala Fi. Paham? Paham mau isti isti isti ana. Lihat pada halaman ke-10. Itu huruf atop huruf atap. Apa faidanya wawu? Fa. Tumma. Au. Am, ima, bel, la, paham? Paham? Struk. paham? Paham. Gampang. Yang penting apa? Jangan maksiat, apalagi maksiut, <tuh> Mak kan? itu lihat hp ada cewek lewat, jangan diperhatikan menjadikan hepalanya sulit, seumpamanya hepal mudah, mari cepat lali, paham? Paham Gus? BWP enggak? BWP enggak? BWP enggak? BWP enggak? Waduh kemarin lo lupa ya ini programnya BWP ini. dan nanti kalau ada gedepan-gedepan gimana? Oh, saya kalau marah-marah lewat HP yuk. Ya. Nah, kalau kamu gak bewa HP nanti lah. mendapatkan ilmu marah. Kalau marah-marah. nggak -marah, oh, ngaji minggat. Di, di rumah punya apa enggak? Punya. Kamu dipunya apa enggak? Punya enggak? Suruh maketin, Paham? Hmm suruh marketing kalau pengen cepet caranya paketnya lewat kapal <laughs> kapal terbang <laughs> landingnya di Al-Mubarok suruh marketing kalau di pondok sana nggak boleh BWP e -e. si BWP pondok sana kalau BWP santri-santri ada pacaran KB tapi kalau di sini nggak sini ini santri kalau BWP nggak ada yang pacaran belajar KB <laughs> Jadi kalau kalau pondok lain dilarang pakai HP sebab HP-nya dibuat ran. Kalau di Al-Mubarok diperbolehkan bawa HP sebab HP dibuat belajar. Perbedaannya di sini. <laughs> Wa Abu Sebab Maaf nih Pak Murab, sebab maaf apa? Punya taaluk ya? Kenapa nggak punya taaluk? Karena yang punya taaluk hanya huruf c. Selain ta huruf c, selain huruf c tidak ada taaluk Ngono aku mondok wulung tahun, nok rapahami. Nemen nok, si nemen bukan kaya-nya, tapi santri ini kan nene. Wawu, faedahnya apa? Apa mananya wawu? Paham? Tenanen enggak? Engkau rahibet zaman. Gus paham gus? Tenang. Lengko terus satoranmu piye? Satorane sama saya pakai Facebook kok. Nanti ngebel, oke? Okay? Orang tua, pah? Paketin HP sama uang 10 juta. <laughs> Wena kan. Oh, berok, kirimannya 10 juta. <tik> Oke. Lihat coba. wa'ala yakuna an kalima An itu amilna wasib. Amilna wasib diterangkan pada halaman 5 terus 5 6. Nam 10. 5 6 10 yang 5 gak ada 6, 10 coba lihat pada halaman ke 10 coba halaman ke 10 pada halaman ke 10 itu diterangkan tentang huruf amil Nawasib ada berapa amil Nawasib yeah. 10, Sebutkan kalau masih santri baru itu gerakan ini ngeriakan ini Sebabnya rasa digeraknya itu barangnya pasti gerak <tuk> dewi. Santri kalau lama di sini itu rasa digerak notang tangannya songirin ini dewi. Wontar nih kok? Kan santri, wali santri kan datang anaknya ikut. Tak tanya ada berapa? amil nawasip ini. Sepuluh sebutkan. Minilah, analah. Dengan sendirinya refleks kok. <tuk> Kalau baru kalau santri baru nggak refle, geria nong ini yuk udah mengangkatnya tenanan. Apa pahadnya an? Lan, idan, kei? lam kei? lang jod, ata, coba pil bawi, au, coba coba, tak cek coba. Ada lafat an, an kalimat, sebab. Mabri Pak Murab Sebab? Mabri apa? Punya taluk ta gak? Kenapa gak punya taluk? Ta Pintar. Yang mempunyai taluk ta itu huruf jir toktil. Paham? Tok paham tok? Tok itu gini. Tok til. Eh? An faedahnya? Mas Mananya hendak. Wa'allah yakuna dan hendaknya tidak ada Aturabu debu mustamalan mustakmal. Guampang Coba coba Sekarang Wa'allah yakuna La kalimah Huruf nafi Uruf nafi diterangkan pada alaman 6 Nam sama 11. Eh <tuh> cangger 10. <tuh> 6 dan 11. Coba lihat lihat pada halaman 11 coba. Itu di halaman 11 itu ada huruf nafi. Ada berapa huruf nafi? Huruf nafi ada 7. Sebutkan. <tuh> coba Kang Pecah kamu Kang. baca bacakan gak ada nomor 11 mana mana mana wah ini kita muk rahmat begini Eh, tau botolnya Cek tuh ada gak? Dicek dulu. Lah itu huruf Nafi. Ada berapa huruf Nafi? Sebutkan. Nah, oke, okay. coba. La praktek coba. Lah, kalimah. Huruf Nafi. Sebab. Mabni pamurob Sebab Mabni apa Kenapa mabni sukun Karena alif hukumnya sukun Kamu jangan ngomong meni harokat huruf terakhir sukun salah Tapi alif hukumnya sukun Punya taluk ta gak ya? Kenapa nggak punya taluk ta La faidahnya? La mananya? Cepat kan Gus? Ini kamu sudah menguasai huruf Gus Kalau kamu sudah menguasai huruf Berarti 30% ilmu nausara lugot sudah kamu kuasai Garek 66% 60% nanti diterangkan jam 10 Eh Kau masih ya Amsalamu alam